Video pertarungan seru antara ular piton dan macan tutul terekam oleh fotografer profesional dan menjadi berita viral. Ular piton dan macan tutul adalah dua pemangsa yang berbeda keahliannya. Piton mampu melumpuhkan mangsanya dengan lilitan otot tubuhnya. Sementara tarik macan tutul sangat tajam dan kuat untuk memangsa makanannya. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Macan tutul adalah salah satu dari kucing besar yang memiliki sebutan lain harimau dahan karena kemampuan memanjatnya. Hewan dengan nama lain Panthera pardus ini dalam bahasa Inggris disebut leopard. Biasanya macan tutul mempunyai ciri khas bulunya berwarna kuning kecoklatan dan bintik-bintik hitam. Ada juga yang berwarna gelap sehingga coraknya tidak terlihat. Kucing besar ini memiliki panjang tubuh 150 cm dan tinggi 90 cm, di mana ukuran bintik hitam di kepalanya lebih kecil daripada bintik tubuhnya. Sementara itu macan betina memiliki ukuran yang lebih kecil dari macan jantan. Pantera Pardus diketahui mampu bertahan hidup hampir di berbagai macam habitat di dunia ini. Kucing besar ini mempunyai indera pendengaran yang sangat hebat. Mereka dapat mendengar lima kali lebih baik dari manusia. Macan tersebut dapat bergumam seperti kucing liar dan menggeram seperti singa. Pertarungan brutal antara macan tutul dan ular piton di Taman safari Kenya Afrika baru-baru ini. Pertempuran tidak terduga itu, terjadi usai seekor ular piton dan piton mencoba memakan macan tutul. Tengkorak piton remuk oleh macan tutul yang diserangnya. Tampak macan tutul itu memberikan pukulan fatal ke kepala ular sanca atau ular piton. Duo ini awalnya menatap impala yang tidak curiga, tetapi piton kemudian memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan menyerang macan tutul sebagai gantinya. Setelah bertarung hidup mati, Si kucing besar keluar sebagai pemenang meski sempat terkulai di cengkram piton. Ular piton atau sanca dikenal jenis ular yang buas dan menyeramkan karena bentuk tubuh dan ukurannya yang besar. Cara ular piton mencari mangsa cukup menarik. Ular ini memanfaatkan radar yang dimilikinya secara alami untuk dapat mengenali panas tubuh mangsanya. Cara seperti ini membuat ular piton jarang memangsa bangkai atau hewan yang sudah mati terlalu lama. Karena bangkai atau hewan yang mati tidak lagi mengeluarkan panas tubuh yang bisa dideteksi radar alami ular piton. Setelah ular piton mendeteksi mangsa, maka mangsa tersebut langsung dililit kuat. Biasanya ini akan membuat tulang-tulang mangsa menjadi remuk dan lemah karena dililit piton. Ular ini akan menunggu beberapa lama setelah mangsa lemah dan tak berdaya untuk kemudian ditelan bulat-bulat.